semuanya aku Uki dan aku Roxen yuk ikuti kegiatan di Berlian School Berlian School atau yang lebih dikenal dengan SD Muhammadiyah 2 GKB Gersik yang berletak di PPS Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik selasih Berlian School telah meraih kejuaraan kompetisi nasional. Keren banget, kan? Iya, bukan cuma itu. Berlian School juga mengadakan program sekolah sehat nasional dan juga dokter cilik. Pasien selanjutnya, selamat datang di sekolah sehat nasional. Di sini, kalian bukan hanya bisa cek tinggi badan, berat badan, namun kalian juga bisa cek kesehatan mata kalian, dan juga cek kesehatan gigi kalian berbagai macam pokok jadi antaranya merawat dan menjaga tanaman dimulai dari sini Sembaga sekolah literasi Berlian School dilengkapi dengan fasilitas buku bacaan yang lengkap dan nyaman. Ya, dengan 23 OST di Berlian School, TAPAK SUCI merupakan salah satu OST yang telah meraih penghargaan kanca internasional. Prestasi indah itu tentunya lahir dari Berlian School. diajarkan ustaz saja untuk berifat. Kita juga diajarkan tajim oleh Ustaz-Ustazah guna mempelajari Al-Quran. Baikkan anak-anak hafalan selanjutnya Shhh, Aku mau saran hafalan dulu ya Ayo bergabung dan menjadi bagian dari Berlian School Yeay!